Warokatu, Sampurasun, Sahabat, berjumpa kembali dengan channel Kurang Garut 9C. Kali ini saya jalan-jalan di kampung Cijinak. Pemandangan di sini sangat indah, masih sejuk. Jalannya pun masih segar